yang benar datangnya dari Allah yang salah dari saya yang mengupload. Dibacakan terjemah kumpulan hadis 9 Imam Sahih Bukhari kitab 7 Tayyamum. Satu, Telah menceritakan kepada kami Abdullah bin Yusuf telah mengabarkan kepada kami Malik dari Abdullah bin Abu Bakar bin Muhammad bin Amru bin Hasem dari bapaknya, dari Amrah binti, Abdurrahman dari Aisyah, istri Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ia berkata kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wahai Rasulullah, Safya binti Huya'i sedang haid. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjawab, jangan-jangan dia menyusahkan kita. Apakah dia tawaf bersama kalian? Mereka menjawab, "Ya." Beliau lalu bersabda kepada Safiyah, ikutlah keluar. Dua, telah menceritakan kepada kami, Muala bin Asad berkata, telah menceritakan kepada kami Uhayb dari Abdullah bin Taus, dari bapaknya, dari Ibnu. Abbas berkata, wanita yang haid diberi keringanan untuk Nafar meninggalkan Mina, dan pada mulanya Ibnu Umar melarang hal itu. Namun kemudian aku mendengar ia mengatakan, wanita haid boleh nafar karena Rasulullah s.a.w. Alaihi Wasallam telah memberi keringanan buat mereka tiga telah menceritakan kepada kami Ahmad bin Yunus dari Suhair berkata telah menceritakan kepada kami Hisyam bin urwah dari urwah dari Aisyah berkata Nabi s.a.w. Alaihi Wasallam bersabda jika datang haid maka tinggalkanlah salat dan bila telah berakhir maka bersihkanlah darah darimu lalu solatlah. 4. Telah menceritakan kepada kami Ahmad bin Abu Suraj berkata, telah mengabarkan kepada kami Syababah berkata, telah mengabarkan kepada kami Syubah dari Husain al-Mualim, dari Abdullah bin Buraidah, dari Samrah bin Judub, bahwa ada seorang wanita yang meninggal dunia karena hamil. Maka Nabi Alaihi Wasallam mensolatinya dan beliau berdiri di bagian tengah jenazahnya. 5. Telah menceritakan kepada kami Al-Hasan bin Mudrik berkata, Telah menceritakan kepada kami Yahya bin Hamad berkata, Telah mengabarkan kepada kami Abu Awanah, nama aslinya adalah al Wadah sebagaimana dalam kitabnya. Ia berkata, Telah mengabarkan kepada kami Sulaiman Asis Syaibani dari Abdullah bin Syadad berkata, aku mendengar Bibiku Maimunah istri Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bahwa ia mengalami haid dan tidak melaksanakan salat dan ia tidur di depan tempat sujud Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang saat itu sedang salat di atas tikar kecilnya jika sujud beliau maka sebagian kainnya mengenaiku. 6 telah menceritakan kepada kami Abdullah bin Yusuf berkata, telah mengabarkan kepada kami malik dari Abdurrahman bin Al-Qasim, dari bapaknya, dari Aisyah, istri Nabi Alaihi SAW. Ia berkata, kami keluar bersama Rasulullah Alaihi SAW dalam salah satu perjalanan yang dilakukannya. Hingga ketika kami sampai di Baida, atau tempat peristirahatan pasukan, aku kehilangan kalungku. Maka Nabi Alaihi SAW dan para sahabatnya mencarinya. Sementara mereka tidak berada dekat air, orang-orang lalu datang kepada Abu Bakar ash seraya berkata, "Tidakkah kamu perhatikan apa yang telah diperbuat oleh Aisyah? Dia telah membuat Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam dan orang-orang tertahan dari melanjutkan perjalanan, padahal mereka tidak sedang berada dekat air dan mereka juga tidak memiliki air." Lalu Abu Bakar datang sedangkan saat itu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, meletakkan kepalanya di pahaku. Abu Bakar lalu memarahiku dan mengatakan sebagaimana yang dikehendaki Allah untuk Abu Bakar, mengatakannya. Ia menusuk lambungku, dan tidak ada yang menghalangiku untuk bergerak karena rasa sakit, kecuali karena keberadaan Rasulullah yang di pahaku. Kemudian Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bangun di waktu subuh dalam keadaan tidak memiliki air. Allah Ta'ala kemudian menurunkan ayat tayamum, maka orang-orang pun bertayamum. Usaid bin Al-Hutler lalu berkata, Tidaklah Aisyah kecuali awal dari keberkahan keluarga kamu wahai Abu Bakar. Aisyah berkata, Kemudian unta yang aku tunggangi berdiri yang ternyata kami temukan kalungku berada di bawahnya. 7. Telah menceritakan kepada kami Muhammad bin Sinan, yaitu al Awaki telah menceritakan kepada kami Khusyaim berkata Dalam jalur lain disebutkan telah menceritakan kepadaku Said bin An-Nathir berkata telah mengabarkan kepada kami Khusyaim berkata telah mengabarkan kepada kami Sayyar berkata telah menceritakan kepada kami Yasid yaitu Ibnu Suhaib Al-Fakir berkata telah mengabarkan kepada kami Jabir bin Abdullah bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda Aku diberikan lima perkara yang tidak diberikan kepada orang sebelumku. Aku ditolong melawan musuhku dengan ketakutan mereka sejauh satu bulan perjalanan, dijadikan bumi untukku sebagai tempat sujud dan suci. Maka di mana saja salah seorang dari umatku mendapati waktu sholat hendaklah ia sholat, dihalalkan untukku harta rampasan perang yang tidak pernah dihalalkan untuk orang sebelumku, aku diberikan hak syafaat dan para nabi sebelumku diutus khusus untuk kaumnya sedangkan aku diutus untuk seluruh manusia. 8. Telah menceritakan kepada kami, Zakaria bin Yahya berkata, telah menceritakan kepada kami, Abdullah bin Numair berkata, telah menceritakan kepada kami, Hisham bin, urwah dari bapaknya, dari Aisyah, bahwa ia meminjam kalung kepada Asma, lalu hilang. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengutus seseorang untuk mencarinya hingga kalung itu pun ditemukan. Lalu datanglah waktu sholat sementara mereka tidak memiliki air, namun mereka tetap melaksanakannya. Setelah itu mereka mengadukan peristiwa itu kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, hingga turunlah ayat tayamum. Usaid bin al hutler lalu berkata kepada Aisyah, semoga Allah membalasmu dengan segala kebaikan. Sungguh demi Allah, tidaklah terjadi suatu peristiwa menimpa Anda yang Anda tidak sukai kecuali Allah menjadikannya untuk Anda dan kaum muslimin sebagai kebaikan.